Halo guys ini di video kali ini aku mau ini keliling-keliling mystery island nah ini langsung aja ini pulau pertama nih Nah buat nyari belajar baru sama farming dari stone tuh sama nyari item ya bonus item yang di setiap hampir di setiap mystery island tuh ada satu bonus tuh nah itu Eh nah, nanti cuma nyari itu sama villager. Nah, ini dapat di pulau pertama ini dapat hmm, siapa ini? Ini Rhinos ya. tipikalnya Rhinos. Siapa tuh? Woi, jangan pergi, doi Oh, ini si Tank. Hmm, kayaknya ini yang pertama ini enggak Gak bang, ambil jadinya Ngeteng tank. tank itu Personality ini apa ya hmm. Oh dia jok Aku udah punya sih Nanti aku jok mau, maunya sih pakai road Tapi Ngeteng kayaknya enggak deh Bagus sih sebenarnya Yes ini aku put Potong-potong ya guys videonya Jadi cuma nunjukin aja seni. oh Dapat snails di pulau pertama ini karena hujan sih ini kalau hujan di southern hemisphere kayaknya dapat senil saya nggak tahu dari di northern hemisphere nggak tahu terus ini pulaunya kayaknya bukan nggak ada yang spesial lagi deh ini cuma oh, ikannya juga bukan clear kayaknya oh ini ini nah ini ini caranya ini guys aku nah, lari ke atas kiri atau woi ke atas kanan terus ganti just nah cantinet langsung tangkap tuh si lebahnya itu biar gak kesengat tapi kalau lari ke selatan biasanya susah jadi lari ke bawah gitu dia susah nangkapnya nah ini pertama ini apa ya lu, si bonusnya oh iya si tank ini jok personality nya Iya, jok ya. ya. Ulang tahunnya, home nih sebenarnya asik nih. Sebenarnya tinggal oh iya, itu ada ikan. Kayaknya mau ambil nih, dapat apa ya? Dapat pike, kayaknya di posisinya sih pike. Nah, dapat pikean lah. Terus ini lanjut ke pulau kedua. Nah, itu dapat dapat apa ya ini? Tupel. Ini juga nggak aku ambil juga. Nah, ini pulaunya dapetnya yang pulau spiral itu dapatnya ada oh ini sih pango. Nah, tapi enggak aku gak aku ambil nih. Lucu ya sebenarnya. Tapi enggak aku ambil nih nah ini pulau ini tuh spiral terus pokoknya ada ada stone nya di paling ujung tengah gitu ini kayaknya nggak spesial deh bukan yang rare, rare banget pulau nya ikannya juga ini ikannya biasa aja nah di sini dapat gold star. nah ini tuh aku keliling sampai berapa kali ya pakai normal ticket itu 10 lebih deh e, cuman dapat goldnya tiga atau empat gitu kalau nggak salah kalau nggak salah sih malah cuma dua kalau nggak lupa deh ini nggak live ya guys nggak nggak aku rekam. Langsung. jadi ini hanya tanggal masih bulan April ini tanggal 30 ya nah ini, ini tuh nah naik ke atas dulu terus gantungnya tangkap, nah gitu biar sangat lumayan tuh buat ketahuan tuh. Nah ini tuh bonus nih, nyari bonus. Kayaknya dapat lumayan deh kayaknya. Ini aku enggak biasanya sih kalau aku keliling-keliling biasanya itu tak ini nah ini nih dapat ada nah, counter chair lumayan tuh nah ini kalau aku keliling biasanya aku tebangin semua tuh pohon jadi pakai x atau stone X biar nggak ngebangin semua sama bobonya tak ambilin semua biasanya tapi ini uh, biar cepet aja nyari villager soalnya villager yang bagus lah paling nggak di sini kayaknya pikes lagi deh di posisinya di Tentunya di gilir sungai, nah ya kan? Baik, jamnya juga cocok. Baik, kayaknya hujan ini enggak tahu deh. Baik itu aku lupa Ntar coba ya ke cek Nah, ini pulau ketiga, dapatnya nih siapa? Tuh? Ini dapatnya si Norma. Oh, Norma ini enggak juga, nggak Enggak, nih masih pulau ketiga tahu misalnya tidak ya, masih masih pengen nyari yang lain lagi ini juga cuma tak ambil batu-batunya aja nah itu ini pilbak nah biasanya aku kalau ada uh, serangga yang keluar dari pas ngetok batu tuh misalnya tak ketok terus dulu baru ngambil serangganya biar ketokan uh, palunya itu dapat maksimal tujuh per satu gitu jadi jadi biar nggak mau tuh batunya. Nah ini bonusnya dapat apa ya? Oh di Jason table ha nah, ini bagusnya Lumayan lah. Terus ini aku nyoba oh, buat nah, Ini ini bukan bukan ikan yang langka langka kayak. Nah ini biasanya nah di Pulau misteri itu kan selalu ada tuh. Nah, dapat Mister Squatter terus dapat nah lumayan baru pensi crown lumayan belum dapat aku oke okay, lanjut ke pulau berikutnya nah ini dapat biskit si biskit sebenarnya bagus sih cuman kayaknya nggak nggak tak ambil nih biskit sama ini tuh pulau yang gak ada bonusnya kalau nggak salah ini tuh gak ada bonusnya jadi ini pulau yang di tengahnya itu ada batu itu terus ikan-ikannya itu ikan item sampah gitu item recycling nah ini biskuit. ini gak ada ambil nih guys uh, ini jam berapa ya apa ini masih masih hujan masih siang nih guys oh ya, kan masih siang ini aku ngerekamnya ini aku cuman ambil batu-batuannya kayaknya jadi biar batu-batunya aku bersihin semua nah, lewat sini nih kalau yang pulau dapat batu di tengahnya itu itu makan, bu makan buah satu terus langsung biar dapatnya dapatnya gede kalau satu-satu cuma soalnya yang keluar poin Nah ini dapatnya, lumayan ya kan? Nah. Terus baru loncat dari situ. Di sini di tengah itu ada fosil satu. Sama ini tak bersihin, ambil semua. Nah kan kalau hujan itu ada batu, ada di batunya itu ada snails itu. Nah biasanya aku kalau ngambil batu tuh mepet di pinggir, biar nggak ini apa namanya geser-geser biar tetap stay di posisinya hmm, kayaknya ini udah deh ini ntar lanjut di video berikutnya kayaknya udah udah 10 menit ya kelamaan ntar ini cuma mancing satu sampah ini ntar dapetnya udah recycling item ini ada guys thank you guys Lanjut ke video berikutnya nanti ya Dan jangan lupa Like and subscribe guys Oke okay, bye